baca-baca apa lagi ya terus kamu pulang ke kapan kau lalu lalu lalu dibuka minyak usb pas dibuka minyak usb dit gua ini sumpah tanu tapi... kamar Pak uang dah kamu ketemu pas ketemu pak selama satu bulan ya <sejeria> Ketemu uang paling pengeluara-pengelu, Pak. Ibu. Kurah, gila. Selama satu bulan Sopah. ini. Ya. Ayolah, ayolah. ini kan, ya. makan, makan. Selama satu bulan ini, selama satu bulan ini ketemu uang pengeluara. Ketemu ketemu uang pengeluara. Dan Pak Seban mm, ya. ini paling pengeluara. Mbak Ibu, kalau kakakmu. Ini aku beda-beda ini. Ini bener-bener Iya, yang uang malah Nih, ya ya pada Besok Mau kan saat ini kan enam tak setengah lebih bener dana menang dapur aku, kok, limbo. Ya, jadi kita ini hilang Minggu nih ini ini kan lho Ini gue Anna ma tapi yang itu nanti lampu, soalnya nanti. apa nanti neng yang kok. apa kok? balik nanti nanti ya Ambof